Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warah Let's be lovers, be lovers Serta leslar love lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi Selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian di DefoTV yang akan mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan terbaru seputar Let's do Jorah dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat dari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Biar makin semangat puasanya persahabat yang kita lihat yang cute-cute dan romantis nih Dari idola kita, Papa Bilar, dan Bunda Lesti Kejora Masya Allah, disuguhkan vitamin oleh Kak Danggya Sari Yang direpos kembali posikan ini oleh akun Lesti Bilar Team Kita lihat persahabat ya, pose Lesti dan Bilar ini membuat kita semakin tentunya gemes melihat mereka berdua Masya Allah Ini tentunya kebahagiaan banget ya untuk keluarga Konoha Semoga selalu seperti ini Selalu memberikan kejutan Selalu memberikan kebahagiaan Untuk kita semua Amin Di postingan ini pun persahabat tentu Banyak sekali tanggapan komentar Banyak juga respon yang diberikan Ya ini dari akun Instagram Nonon Anusker Mozart mengatakan di kolom komentar Masya Allah, pandangnya Abang Speed recovery ya, Papa B, itu Masya Allah banget ya Tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan Semoga semakin banyak doa, support, dan dukungan Yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus, mencintai Lesti, dan Bilar Berikutnya, persahabat, kita lihat ini spesial yang ditentunya unggah oleh Kak Venitari, istri dari Ari Untung. Mengunggah video momen buka bersama bareng Leslar. tuh Buka bareng Leslar. Persahabat yang menuju buka puasanya, Masya Allah. Tentu di atas daun pisang ini seru banget ya. Kita juga pasti nunggu banget vlog mereka bersama Kak Ari Untung. Mudah-mudahan ada kejutan baik, kejutan bahagia yang kita dapatkan. Persahabat ini bakal seru banget. Alhamdulillah, tentunya silaturahmi tetap terjaga dengan baik dengan orang-orang baik. Semoga selalu seperti ini, persahabat ya. Selalu menjalin silaturahmi dengan siapapun. Amin. Bunda lesti Papa Bilar, ini adalah seorang panutan, seorang inspirasi, dan mudah-mudahan selalu menjadi orang baik untuk lesti dan Rizki Bilar. Berikutnya juga persahabat perhatikan, selain Ari Untung dan Kap Venitari, ini Tentunya tamu spesial juga Bersilaturahmi ke rumahnya Leslar Ada salih Jabiar Tuh tamu spesial Dari Kak Salih Jabiar yang berkunjung ke rumah Papa Bi atau Bunda Lesti Kita semakin bangga dan bahagia sekali Karena orang-orang baik memang selalu langsung perintah kesehatan kita Mudah-mudahan ada kejutan Yang tentunya membuat kita semakin bahagia yang selalu tentunya membuat kita semakin bangga kepada Les dan LAR berikutnya juga para sahabat perhatikan semalam Bapak Bilar ini lagi main biliar bareng dengan tim wow ada Bang Adis Kayi juga ternyata para sahabat, ya ternyata Triu Gastric juga ini mampir ke tempatnya Les LAR semakin berkah rumah idola kesayangan kita kedatangan tamu-tamu spesial semoga saja semakin barokah untuk idola kesayangan momen pun bersama dari repost kembali oleh akun Lesti Bilar underscore Leslar. ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini ritual wajib Papa Rizky Bilar dan kawan-kawan ya katanya tuh, ini sih hobi dari Papa Bilar salah satunya main biliar, Masya Allah banget ya tentunya ya Idul kesengan kita selalu the best Mudah-mudahan tentunya selalu kita doakan yang terbaik Untuk Lesti dan Bilar Berikutnya bersahabat Bunda Lesti pun Ini mengunggah sebuah postingan foto bareng BBL Dan kita juga salvok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Anak baik Papa Bunda Al-Fatih Masya Allah Semoga Al-Fatih juga menjadi anak yang soleh Anak yang baik Anak yang pintar dan tentunya anaknya membanggakan kedua orang tua Di postingan ini itu sahabat tentu banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Ada komentar tanggapan dari T. Fitri Karlina yang mengatakan ah, Masya Allah gemesnya, kata Teh Fitri ya Ada juga komentar dari sang suami tercinta, Papa Bilar Dengan mengatakan sebuah kalimat, Masya Allah si kasipnya panda tuh, Si kasipnya panda ya Masya Allah Semoga dewasa nanti PPL tentunya membanggakan kita semuanya Amin Selanjutnya persahabatan Pasti kita juga disahur ditemani oleh si cantik Lesti Yang sudah standby Nonton aksi sekarang Indosiar Tuh para sahabat bunda Lesti kejualan ini tampil cantik Dan sudah menginfokan bahwa harus selalu nonton aksi ya Apalagi kalau Aksi diisi hostnya oleh Bunda Lesti, pasti nampak semangat banget ya warga Konoha. Semoga tentunya Bunda Lesti selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan, selalu diberikan kemudahan. Amin. Pastinya juga, persahabat, kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.